Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video untuk kali ini kita coba mancing gelut Langsung aja ya guys Kita cari lubangnya Kita cari lubangnya dulu guys Kayaknya ini guys Nah ini guys Wih, kelihatan gak guys kelihatan enggak guys, nggak kelihatan guys, eh nggak kelihatan guys, ke sini guys, nah sini baru kelihatan guys, ntar guys kita pasang Ini guys pakai cacing. lubang lagi guys, eh belum rezeki, kita cari lubangnya lagi, ini kecil, yang kecil guys. kita cari lubangnya ini. ini sembayangan lagu sembayangan orang Cina guys itu untuk menjaga Babila. mancing kali ini Tadi ada ada gangguan guys kita cari tempat lain guys kita cari tempat lain cari tempat lain kita cari tempat lain Biasanya banyak di sini, belut buat mengurangi belanja harian, guys, biar enggak terlalu boros. cari belit ada enggak ya? ada enggak ya coba di sebelah situ guys kali ada kalau belit kecil-kecil itu susah sebenarnya banyak sih tapi susah kecil-kecil cuma makan umpannya aja makan cacingnya ya sekali-kali kita kalau nggak dapatkan ngamal Dalam artinya, mal itu kita makan juga masih kebelut. Coba ini, guys, kelihatan enggak? Guys, oh, uh, kayak eh, enggak kelihatan, guys. Dulu mau jatuh, tripodku, guys. Tripodku mau jatuh, guys. Iya, iya, iya, aja, guys. Nah, es. Guys, sini aja. Kalau sini. Lewat sini, guys. Wah. Oh iya. tempatnya, guys. biasanya di sini banyak guys. Hmm. Tapi kok belas nggak ada sama sekali, sama sekali nggak ada. Udah pergi kemana? Nah ini, Coba ini. Susah, susah, susah. Dispenut tadi udah tinggal sini. Ini guys. Nih, nih. dicoba dulu guys jangan lupa guys di subscribe di subscribe nagi lover like comment dan share ya oh uh, ada guys ada guys hmm. itu jatuh pernah kena ini. Tapi kecil. sekarang mau. mau kita cari yang ujung sana ini banjir semalam guys ini di sini kalau hujan ya kayak kayak gini Ya, ampun. Ampun. Di sini kalau hujan ya. Itu sewaktu-waktu hujan. Panas pun juga bisa hujan. Dan petir. Petirnya itu terlalu rendah. Dan kalau udah hujan ada petir, guys. Kita pun nggak berani, nggak berani nyalain HP. Coba ini, guys. Nah, ini guys ya. Coba ini ya, guys ya. Coba ini, guys. Ini kameranya. Aku taruh sini aja, guys. Ini ya, guys. Ini ya lubangnya. Ini, guys. Nah. kelihatan enggak guys lubangnya guys Oh enggak ada guys eh sanggup so guys Kita cari lubangnya belut, guys. Nih di sini, ini tanahnya orang Cina, guys. Tapi orangnya juga baik. Tapi anjingnya banyak. Yang mengerikan tuh anjingnya banyak, guys. Nah. Kalau mau cari belut ya seperti ini, guys. Nah sini. ini sini. Belut, dari belut. Kita juga punya belut, tapi nggak bisa dimakan. Belutnya perut, nah. nih ada burung-burung perkutut eh perkutut tuh kalau di Indo itu namanya tekuku kayaknya eh, enggak ada guys mungkin hari ini belum dapat rezeki guys Belum dapat rezeki, Apa mungkin terlalu banyak Aku cari umpan ya guys ya Akhirnya belutnya nggak mau Kebanyakan cari umpan Nah seperti ini Kalau kebanyakan cari umpan Belutnya takut yang ada sembayan orang Cina Gak ada guys tuh enggak ada guys enggak ada guys pusing sudah kita balik aja guys ya. daripada kepanasan mending balik ini umpannya aku buang aja ini terlalu banyak jadi anu belutnya itu takut sama umpan kita itu takut lulunya tu takut coba di sini nggak ada guys, Entahlah, aku buang di sini aja, ah tuh udah boleh aja guys. mungkin belum belum rezeki kita guys sekarang hujan hujan kemarin malam hujan krem kemarin malam kita balik aja wah cuaca panas hmm. hari minggu ya kayak gini nggak dapat apa-apa, nah tak balik aja. orang kak oh, kancing oke terima kasih yang sudah menemani mancing belut meskipun enggak ada apa-apa ya yang penting kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh